Sebelumnya persahabat kita lihat ya, ada momen spesial Bunda Lesti saat menyanyikan lagu Jawa Dikasih aksen sinden Sunda, ini sih luar biasa banget ya Tentunya Bunda Lesti memang the best Masya Allah, mudah-mudahan Lesti Kejora Selalu menjadi orang baik, selalu menjadi inspirasi dan selalu menjadi kebanggaan kita semua Momen ini pun di kembali persahabat oleh akun Sental Putih Anus Garbila Disimak juga di kalimat caption yang dituliskan Masya Allah, lagu Jawa diberi aksen sin dan Sunda Seorang lesi kejuara menjadi wow katanya tuh luar biasa Banyak sekali komentar dan tanggapan yang diberikan oleh para sahabat Salah satunya, dari akun Bahar Wirta mengatakan Masya Allah Bagaimana suami tidak bangga, memiliki istri masih muda tapi berprestasi. Semuanya kalau memuji nggak tanggung-tanggung. Biar di atas panggung. Karena memang sang istri sangat berkualitas. Wow. Masya Allah banget ya. Bunda Lesi mempunyai kualitas banget. Kita bangga. Kita bahagia. Menjadi bagian dari Leslar Lovers. Berikutnya persahabat. Ada kabar bahagia yang kita dapatkan. Alhamdulillah. Bunda Lesi kejuara kembali. Menambah piala penghargaan. Dengan mendapatkan. Piala di kategori penyayud dan paling top wah, wow, masya banget ya akhirnya nambah lagi piala leslar. sekarang sudah menjadi tiga piala penghargaan sudah didapat, sudah diraih oleh lesti dan rizky pilar. semoga persahabat ya menyapu bersih piala di acara SCTV Music World 2022 malam ini, tetap dukung, tetap support yang terbaik untuk idola kesayangan kita kita masih menunggu kejutan hingga cindukan video, -video terbaru berikutnya, jangan kemana-mana tetap stay tuned, dan pantengin channel ini terus bersama, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya bagi pertanggapan kalian silahkan berkomentar, bang ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye.